Seperti kita ketahui, Pulau Bali merupakan salah satu tujuan wisata terbaik dan terindah di dunia. Sebelum merbaknya pandemi COVID-19, ada jutaan wisatawan berkunjung dalam setahun ke pulau yang memiliki daya tarik yang tidak ada duanya ini. surup loka Ada banyak tempat menarik yang dapat dikunjungi di Pulau Bali Mulai dari tujuan wisata pantai, wisata desa, dan ribuan pura Yang menyuguhkan panorama menakjubkan belum lagi keramah tamahan penduduknya juga seni budayanya yang membuat wisatawan pada rindu untuk kembali. Tahukah Anda sejak kapan daratan yang juga dikenal dengan sebutan pulau Dewata itu bernama Pulau Bali? Ada satu sumber yang menyebutkan bahwa nama Bali berasal dari kata wali yang berarti banten atau sesaji dalam bahasa Bali. Itu berkaitan dengan kedatangan seorang resi dari Jawa yang bernama Resi Markandeya. Beliau datang ke Bali pada sekitar abad ke-8 bersama murid-muridnya untuk menyebarkan agama Hindu sekte Wisnawa, yaitu paham agama yang memuja Wisnu sebagai Tuhan. Setelah selesai memendam panca datu atau lima jenis logam di Beliau dan murid-muridnya lalu bergerak ke arah barat dan membangun asrama di sekitar desa yang bernama Puakan, karena di situ mereka mulai membuka hutan untuk lahan pertanian. Sekalian mengajarkan penduduk di sekitarnya mengenai cara bertani. Di situ, beliau lalu menyelenggarakan ritual keagamaan yang dilengkapi dengan upacara atau piranti upacara berupa banten dan atau wali sejak saat itulah konon pulau yang mereka datangi disebut pulau Bali pertanyaannya disebut Apakah pulau Bali sebelum itu menurut versi Narendra Pandit Sastri yang menulis buku sejarah Bali Dwipa, nama Bali kemungkinan sudah ada sejak awal tarikh masehi Pada masa itu, Pulau Bali sudah dikunjungi banyak saudagar pelaut dari India dan Tiongkok. Mereka membeli rempah-rempah dan lain-lainnya yang dihasilkan di wilayah Nusantara untuk dijual di negeri mereka. Selain membeli, mereka juga menjual barang-barang berupa kain dan sebagainya yang dihasilkan di negeri mereka. Disebutkan bahwa perdagangan di antara mereka kerap berlangsung dengan cara barter. Mereka menamai pulau-pulau yang disinggahi sesuai dengan keadaan atau penghasilan utama dari pulau itu. Sumatera yang menghasilkan emas misalnya, mereka sebut sebagai suwarna Dwipa, dan Jawa yang menghasilkan beras disebut Yawa Dwipa, demikian juga dengan pulau-pulau lainnya. Begitulah, nama Bali Dwipa sesungguhnya bukan merupakan nama baru. Diperkirakan yang memberi nama itu adalah para saudagar pelaut dari India yang menamakan pulau-pulau di Nusantara berdasarkan keadaan pulau tersebut Ketika para saudagar pelaut itu melihat orang-orang daerah Bengawan Solo di Jawa bertumbuh pendek mereka lalu menyebutnya Batara Wawana yaitu Awatara Wisnu sebagai Brahmana kerdil Sebaliknya, begitu mereka menemui orang-orang Bali bertubuh tinggi besar di sekitar pegunungan Kintamani, mereka menyebutnya sebagai keturunan Maharaja Bali. Dari sinilah diperkirakan asal-usul nama pulau Bali itu. Kisah tentang Maharaja Bali dan Awatara Wawana sudah dikenal sejak 600 tahun sebelum masehi. Itu adalah cerita kuno yang ada kaitannya dengan evolusi manusia dan tertulis dalam buku Bhagavata Purana. Senada dengan versi ini, Iketutwiana dalam bukunya berjudul Mengapa Bali Disebut Bali, menyebutkan bahwa sumber tertua yang menggunakan istilah Bali adalah Reg Dengan demikian, nama Bali yang dipakai sekarang bukan merupakan bahasa Bali. Kata itu berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti kekuatan yang maha agung. Demikian mengenai sumber-sumber yang dijadikan rujukan mengenai nama Pulau Bali. Semoga ada manfaatnya.